Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian Akhir-akhir ini Di negeri tercinta di Indonesia ini Sangat sering sekali Kita melihat, menyaksikan Pertentangan antara Kelompok Apakah itu ormas atau kelompok Di luar ormas Apakah itu juga lembaga Ormas dengan lembaga dan sebagainya Kita sering akhir-akhir ini melihat itu Kedua-duanya Sama atas nama kebenaran Dan semua juga mengatasnamakan keutuhan NKRI Lalu, sebagai masyarakat yang awam, tentu bingung Ini kebenaran, ini kebenaran Jadi mana dong yang benar? Sehingga kita tidak jarang melihat Antara orang yang dipukul dan orang yang memukul Kedua-duanya sama mengucapkan Allahu Akbar Orang yang memukul Allahu Akbar Orang yang dipukul, Allahu orang yang dipukul juga Allahu Akbar di sini kita bingung, mana ini yang benar? Semuanya mengatasnamakan kebenaran, semua atas nama keutuhan NKRI. Nah, di sini saudara sekalian, kebenaran itu milik Allah yang tahu kebenaran secara mutlak. Yang tahu kebenaran sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dengan akalnya melalui wahyu, menafsirkan wahyu dengan akalnya, meyakini suatu kebenaran. Tapi itu masih bersifat relatif atau nisbi Kebenaran sesungguhnya adalah milik Allah Lalu apa yang mesti diperbuat oleh manusia? Jika kita memiliki keyakinan tentang kebenaran itu, laksanakan Tapi yang tidak harus sampai melakukan perbuatan dosa Karena yang harus ditonjolkan oleh seluruh manusia adalah kebaikan Dan kalau kebaikan yang ditonjolkan, sepertinya tidak akan terlalu banyak persoalan karena orang yang menerimanya, jika itu kebaikan, maka akan disambut dengan kebahagiaan Ini di sini saudara sekalian Lalu sekarang, kalau kita meyakini tentang kebenaran Kemudian dalam hati meyakini orang lain yang salah Kita nggak usah khawatir Kita nggak usah khawatir Allah juga sudah berfirman dalam Al-Quran Sudah menjelaskan bahwasanya kebenaran itu akan datang dan akan menang Almuhdibillahiminashoyyitoni wa ulja al wa zahapal batil innal batila kana zahupok. Nah di sini kata Allah wa ulja al dan katakan kebenaran telah datang, wa zahapal batil dan kebatilan atau kejahatan telah lenyap, innal batila kana zahupok. Sesungguhnya kebatilan Pasti akan lenyap Ini kata Allah Allah sudah memberi jaminan kepada kita Bahwasanya yang benar akan menang, akan datang Dan yang batil, yang jahat itu pasti akan lenyap Ini sudah terbukti di zaman Rasulullah Ketika Islam berhasil menguasai Ketika Islam berhasil menguasai seluruh jazirah Arab dan tersebar mungkin sampai ke kita, ke sini, ke Indonesia itu adalah suatu bukti bahwa kebenaran itu telah datang Nah, kita jangan memaksakan kalau kita merasa ini adalah kebenaran jangan memaksakan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang sekalipun karena bertentangan sekali antara kebenaran jika menghasilkan kejelekan hasil dari kebenaran itu adalah harus kebaikan jika hasil dari kebenaran itu kemadurotan Menurut saya itu bukan suatu kebenaran Kebenaran itu pasti akan menghasilkan sesuatu kebaikan Jangan khawatir Jika Anda merasa benar Jika Anda merasa betul Jangan khawatir Allah juga sudah menjamin Pasti akan menang Dan yang batil, yang jahat Itu pasti akan lenyap Jadi tidak usahlah kita saling menyalahkan Saling ejek Ejek mengejek sekarang Karena semua merasa yakin dirinya benar karena semua yakin merasa kelompoknya benar maka dia mengecek kelompok yang lain dan menyalahkan kelompok yang lain ini bukan sesuatu yang bagus menurut saya kita lihat saja nanti yang eksis terus berarti itu yang benar dan yang musnah berarti itu adalah yang batil yang kalah kita lihat saja itu karena itu merupakan janji Allah subhanahu wa ta'ala tebarkanlah kebaikan di dunia ini sehingga Islam dan kebenaran atau kebaikan itu bisa betul-betul tersebar di muka bumi Khususnya di negeri kita tercinta ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh